dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik mengenai Bunda Lesti tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Sedang ramai pembicaraan mengenai Rizky Bilar yang diberhentikan di ajang atau di acara dangdut akademi 5 indosiar semalam para host dangdut akademi 5 menginformasikan bahwa Rizky pilar sudah resmi dan dipastikan diberhentikan akan dihapus dari daftar host dangdut akademi 5 ini penyampaian langsung dari pihak indosiar di acara DA5 semalam tentu pemberitaan ini pun tentunya diberitakan kembali oleh akun indotv trends yang mengabarkan Rizky Bilar diberhentikan langsung dari TV Indosiar komentar pun tentunya bayang sekali persahabat diberikan kita simak dari akun apriliani underscore 96 disitu menyatakan mungkin dia lagi mikirin duh gimana ya cara bayar cicilan udah nggak bisa pamer barang branded lagi nih secara udah nggak bisa masuk TV lagi dan pasti bisnis lainnya juga menurun Ingat. Tanpa Lesti dulu nggak banyak yang tahu siapa lo. Mungkin sebentar lagi Lesti ninggalin lo Dan elu akan meredup seperti dulu lagi Itu di antara beberapa tanggapan fans mengenai Rizky Bilar yang diberhentikan dari TV Indosiar Kemudian juga bersahabat ada sebuah postingan kalimat dari Elford 21 Bertanggung jawab akan menjadi sesuatu hal yang sangat dihargai Dihormati dan bermartabat Daripada menyembunyikan suatu fakta yang terjadi Karena bagaimanapun, emas akan tetap logam mulia Tapi logam yang dilapisi emas, lama-lama akan tinggal logamnya Saat terus bergesekan dengan logam yang lain Jika salah jangan sampai dalam penyelidikan Ada hal yang disembunyikan hanya untuk membela diri Kalau salah, aku salah, Kalau benar, terlihat sesalah Apapun akan Tuhan lindungi kalau memang seandainya salah, jangan sampai ada bukti yang dimanipulasi ya, seburuk apapun nama, kalau memang ada di posisi benar, Tuhan kok yang akan bertindak? Itu kalimat yang luar biasa ditunjukkan untuk Rizky Bilar harus bertanggung jawab dalam sikap permasalahan ini. Apalagi dikabarkan bahwa Rizky Billar besok akan menjal menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Bersahabat hari Kamis tanggal 6 besok, Rizky Billar akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Kita lihat juga bersahabat tanggapan di postingan ini dari akun Koswara mengatakan, Semoga Allah memberikan petunjuk, hidayah, dan rahmatnya kepada mereka semua. Diberikan penyelesaian yang seadil-adilnya. Amin. Kemudian juga persahabat, kita simak, semua orang menyerukan El For Lesti, El For Love. Semalam juga persahabat ya, teman, kerabat, sahabat, Bunda Lesti Kejora menyerukan kata El For Lesti, El For Love. Masya Allah mudah-mudahan semakin banyak dukungan, semakin banyak doa yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai. Bunda Lesti dan keluarga besar Selanjutnya kita simak juga persahabat Ada sebuah postingan yang mana Fans juga persahabat ya Baru ngeh melihat konten Rizky Bilar dan Bunda Lesti Ke Jiora Perhatikan di momen ini Saat Rizky Bilar menggigit Bunda Lesti Bunda Lesti sampai kesakitan Persahabat ya Makanan yang dipegangnya pun sampai terjatuh Di sini ada sebuah kalimat Kenapa baru kuperhatikan setelah kasus mereka menyebar? Tingkah-tingkah Bilar yang kelewat batas. Bilar bercandanya nggak lucu, gigit Lesti sampai meringis gitu. Bunda Lesti sampai kesakitan ke ya. makanan yang dipegangnya pun sampai terjatuh. Momen ini diunggah oleh aku Lesti al -Fatih. Banyak tanggapan, banyak respon yang diberikan. Dari akun, Yunis Sofiryanti mengatakan sakit sampai yang dipegang Lesti pun terjatuh. Ada juga tanggapan lain persahabatnya dari akun, Salsiah1603 mengatakan, Pasti selama ini, badan dedek biru-biru banyak lebam bekas giginya Bilar, astagfirullah. Itulah beberapa tanggapan mengenai konten Rizki Bilar yang sudah terlewat batas. Kemudian juga bersahabat ya kita simak unggahan L2W ada sebuah pertanyaan Apa yang kalian rasakan dengan yang terjadi pada Dede Lesti Kejora? Tentunya banyak sekali bersahabat ya tanggapan dari para fans pengen peluk dia anak yang kuat Ada juga bersahabat tanggapan lain Sakitnya sampai ke Malaysia Min Masya Allah sampai ke negara Malaysia Makasih supportnya untuk kuda Lesti semakin banyak doa-doa baik dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kita kemudian juga persahabatnya lagi ramai pembicaraan nih dengan postingannya Kak Nurul, keluarga Rizky Bilar ia mengunggah sebuah postingan foto bareng Ibu Rosmala Dewi dan ada sebuah kalimat tenanglah Allah melihat usahamu. Allah mendengar doa-doamu, dan Allah faham keinginanmu. Yakinlah, Allah akan memudahkan dan akan tunjukkan jalannya. Kita lihat persahabatnya, salfok dengan tentunya Emot Hati yang patah. Ini menunjukkan lagi patah hati juga persahabatnya, keluarga Skibilar ini. Mudah-mudahan para sahabat, kita doakan. Semoga ada jalan keluar yang terbaik untuk mereka berdua. Lesti Rizky bilang, "Kita masih menunggu cedukan hingga kabar terbaru berikutnya di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi menarik kabar terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Kami ucapkan terima kasih."